Halo pemirsa, ketemu lagi di channel ini Channelnya Bos Hatta Nah, kali, kali ini kita akan bercerita tentang berkeluh kesah Tentang apa itu berkeluh kesah? Nah, sudah tidak aksing lagi yaitu keluh kesah kita Yang ingin kita ceritakan yaitu Tentang hidangan atau santapan yang paling buruk Yang kita makan setiap hari yaitu asap hutan yang kian lama semakin pekat sekian lama semakin bahaya waduh kalau ini dibiarkan ini bisa bahaya ini tidak bisa dianggap remeh karena sangat mengganggu pernapasan ini sangat merusak kesehatan saya yakin tidak akan ada pakar kesehatan ataupun ahli kesehatan yang membenarkan soal ini waduh kasihan sekali warga Indonesia khususnya warga Palembang, Sumatera Selatan dan juga Riau dan kota-kota lain yang terkena dampak asap yang selalu dikebut asap hutan yang selalu kerap terjadi di setiap tahun sebagai bencana tahunan sebab di tahun 2010 hingga 2015 yang lalu asap kabut kebakaran hutan ini pernah terjadi pernah terjadi cukup hebat dan banyak mengakibatkan berbagai macam penyakit yang cukup berbahaya. Nah menjelang ASEAN Games yang sekarang ini dan sudah Asian Games sekarang ini asap kebakaran hutan pernah mengalami penurunan karena adanya hujan lebat dan asap kabut pun mulai reda tapi kabar terbaru sekarang ini udara palembang sudah mulai mengalami kabut asap lagi yang cukup pekat maka waspadalah sebab indeks standar pencemaran udara yaitu ISPU kini telah mencapai 151 hingga 150 mikron per gram Nah, ini kita rasakan sudah berada di level tidak sehat. Apalagi kalau kita rasakan di malam hari, polusi asap sangat terasa pekat pada pernapasan kita. Ini cukup berbahaya. Memang sih, ada sebagian orang menganggap asap kebakaran hutan itu tidak akan berdampak buruk, sehingga dianggap biasa-biasa saja tapi kita harus sadari bahwa manusia hidup butuh pernapasan yang bersih butuh oksigen yang bersih oksigen udara yang bersih itu adalah bahan bakar hidup untuk manusia iya tentunya manusia hidup juga perlu makan tapi lain halnya kalau kereta api bahan bakarnya adalah batu bara atau motor bahan bakar hidupnya yaitu bensin tapi kalau manusia bahan bakar hidupnya selain makan yaitu adalah pernapasan adalah udara yang bersih nah apabila bahan bakar hidup manusia ini sudah tercemar polusi asap maka ini berbahaya dan bisa mengakibatkan berbagai macam penyakit dimulai dari batuk-batuk sakit paru-paru basah paru-paru kronis, radang paru-paru, demam dan sesak napas, ISPA, bronkitis dan lain-lain. Wah, kalau begini bahaya dong buat kita semua. Kita harus bisa berbuat sesuatu yang bisa melindungi diri kita. Misalnya, kita harus memakai masker apabila sudah kita pakai masker masih terganggu juga kita dekati pintu kulkas yang sudah dibuka eh masih terganggu juga Es batunya terpaksa kita bawa dan kita ciumin Iya bagaimana tidak Kita membutuhkan tiupan udara bersihnya kok Dan itu bisa kita dapatkan dari uap esnya Atau bisa juga kita memakai kipas angin Dan baju yang agak sedikit basah seperti ini Ya mudah-mudahan saja bencana asap hutan ini tidak berlarut-larut kita konsumsi Mudah-mudahan saja tidak menjadi santapan nafas kita setiap hari Pagi, siang, sore hingga malam hingga keesokan harinya Kita ketemu asap lagi untuk kita santap, untuk kita makan Waduh, waduh, waduh Ini tidak bagus ini Ini tidak halal ini ini berbahaya Marilah kita berdoa Bersama-sama semoga Yang Maha Kuasa membereskan Semua bencana asap ini Dengan menurunkan hujannya Yang bisa menyapu bersih Segala kebakaran hutan Sehingga bisa merubahnya Menjadi udara yang bersih Yang kita harapkan Amin, amin Ya Rabbal Alamin cukup sekian dulu pemirsa cerita kali ini dari saya dan keluh kesahnya saya ucapkan terima kasih